Aduh, ngapa? Ah, Dorong yang keras. <tuk> <tuk> Tarik, tarik ke belakang, tarik, tarik, tarik, jangan didorong, jangan didorong. dorong yang keras dorong yang keras Kenapa?